Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 12, 13, 14 Pada pembelajaran matematika Volume 2 atau semester 2 Kelas 4 Baik, sebelum kita bahas soal-soal tersebut Mari subscribe channel ini Kemudian nyalakan tanda loncengnya. Kami tunggu. Baik, like, subscribe, nyalakan tanda lonceng. Baik. Di sekarang kita akan bahas di halaman 12, soal nomor 1 terkait dengan siswa kelas 4 terdiri dari 613.681 anak laki-laki dan 586534 anak perempuan Berapa banyak seluruh siswa kelas 4 baik kita akan buat kalimat matematikanya dulu berarti di sini diminta jumlah seluruh siswanya berarti kita jumlahkan berarti 613681 ditambah dengan 586.534. Oke. Okay. Itu adalah kalimat mat-matikannya. Berikutnya ini akan kita jumlahkan ke bawah sini ya. Baik, 1 tambah 4 adalah 5. Kemudian 5, kemudian 8 ditambah 3 adalah 11. Di sini kita tulis 1, kemudian kita simpan 1 di sini. 1 tambah 6 tambah 5 adalah berapa? 12. Kemudian kita simpan 1. 1 tambah 3 tambah 6 adalah 10. Kita tulis 0. Kemudian kita simpan 1 ke sini. 1 tambah 1 tambah 8 adalah 10. Kita tulis 0 di sini. Kemudian kita simpan 1. 1 tambah 6 tambah 5 adalah 12. Maka kita di sini tulis 12. maka jumlah keseluruhan siswanya adalah satu juta orang. pasti di sini kita tulis adik-adik satu juta dua ratus orang. Oke seperti itu Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Soal nomor 2. Di soal nomor 2, mana yang lebih banyak anak laki-laki atau anak perempuan? Berapa selisihnya? Kita akan buat kalimat matematika. <tuh> Oke, kita lihat di soal nomor 1 ya untuk menjawab ini. Nah, di sini ada 613.681. 613.681 nah itu nanti kita kurangi ya 613.681 kemudian karena di sini diminta selisihnya berarti kita buat tanda kurang oke kurangnya dikurangi berapa baik kita lihat di sini dikurangi dengan 586.534 oke kita kurangi dengan 500 sorry sorry Oke, ini belum kita klik ya. Oke, 500. Saya agak lupa tadi, coba kita cek. 586.534. Oke, 586. 534. Nah, ini akan kita kurangi. Baik, kita buat secara Susunnya, kita kurangi susun 613.000, dikurangi 681. Kita kurangi dengan 586.534. Kita tarik, kemudian kita kurangi. 1 dikurangi 4 kan tidak bisa. Maka kita ambilkan dari 8. 8 ini puluhan berarti kita pindahkan 10 di sini. Berarti di sini adalah 11 kurangi 4. Di sini sisa 7 nanti ya. Oke 11 kurangi 4 adalah berapa? 7. Kemudian di sini sisa 7. 7 kurangi 3 adalah 4. Kemudian di sini 6 kurangi 5 adalah 1. Kemudian 3 kurangi 6 tidak bisa, berarti kita tulis di sini 13. Nah, karena kita di sini sudah ambil 1, maka sisa 0, ya. Maka di sini tadi 13. 13 kurangi 6 adalah berapa? 7. Baik, kemudian di sini sisa 0. 0 8 tidak bisa, berarti kita ambilkan 1 dari 6. Jadinya di sini 10. 10 kurangi 8 adalah 2. Jadi, selisih antara laki-laki dan perempuannya itu 27.000. 147 anak Oke Seperti itu ya Baik Berikutnya di halaman 13 Soal nomor 2 Selama perayaan ulang tahun sekolah yang ke 100 tahun 436 siswa telah menerima cendera mata Harga 1 cendera mata Seharga 315000 mohon 315 rupiah berapa biaya keseluruhan untuk membeli cendera mata nah untuk menghitung harga seluruh cendera mata tersebut adalah kita hitung dengan 436 siswa berarti 436 siswa kita tulis kemudian kita kalikan dengan harga cendera mata tersebut, harga cendera mata di sini adalah 315 nah nanti hasilnya berapa baik kita hitung dengan cara perkalian susun ke 436 kita kalikan dengan 315 Oke kita kalikan di sini 5 kali 6 adalah 30 kita nol kita simpan 3. Kemudian 5 kali 3 adalah 15, tambah 3 adalah 18, seperti kita tulis 8. Kita simpan 1 di sini, 5 kali 4 adalah 20, tambah 1 menjadi 21. Nah tadi kan yang kita kalikan adalah satuannya ya, satuan dengan perkalian di atas. Berikutnya sekarang kita kalikan puluhannya, nah nanti kalau kita kalikan puluhan berarti puluhan ada di bawah puluhan. Nah, di mana puluhan yang 2180 ini? Yaitu di angka 8. Berarti nanti kita tulis angka berikutnya di bawah angka 8. Baik, kita kalikan 1 kali 6 adalah 6. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. 1 4 adalah 4. Oke. Sekarang terakhir kita akan kalikan 100. Ratusan ini dengan yang ini, oke. Di sini tiga ya, ratusannya adalah tiga, berarti nanti kita tulis hasil 3 kali enam di bawah angka 3 atau di bawah ratusan ini ya. Di bawah angka satu, tiga. Nah, di sini nanti kita tulis ya. Baik, tiga dikali enam berapa? Tiga kali enam adalah 18 kita tulis 8 Kemudian kita simpan satu, di atas tiga ini tiga kali tiga sembilan, tambah satu adalah 10, Kita tulis nol di sini, simpan satu. 3 kali 4, 12. Tambah 1 adalah 13. Maka kita tulis 13. Maka kita sekarang jumlahkan saja langsung keseluruhannya. 0 tambah 0. Di sini, di sini 4. 14 ya. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8 adalah 13. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 0, 7. Di sini tinggal 3. sini tinggal 1. Jadinya di sini harga cenderamata keseluruhan adalah 137.340 rupiah Kita tulis 137.340 rupiah Oke kita tulis nol karena ini adalah rupiah Maka seperti itu ya Oke Berikutnya di halaman 13 juga Adik-adik. <tuh> saya mempunyai uang Rp50.000 dan ingin membeli permen sebanyak mungkin. Satu permen dijual 6800 Berapa banyak permen yang dapat saya beli? Nah, kalau ini caranya adalah kita bagikan rp 50.000 dibagi 6.800. Oke. Sekarang kita tulis 50.000 ya. Dibagi 6.800 ribu rupiah. Oke, kita sama dengan aja kesini ya. Nanti kita cari dulu. Nah caranya bagaimana, adik-adik? Caranya adalah kita bagi saja langsung. Oke, karena di sini ada dua angka nol di sini ada tiga angka nol. Berarti kita coret saja angka nol ini untuk memudahkan kita membaginya. Oke, di sini kita coret nolnya. Ini kita coret nolnya ini. Kemudian kita coret nol 2 Oke, berikutnya sekarang kita akan bagi 500, 500 dibagi dengan 68. Baik, coba adik-adik sekarang orat-orat ya di bukunya. Oke. Apakah ada yang sudah bisa mencarinya? Oke, 500 dibagi. 68 berapa hasilnya adik-adik hasilnya adalah 7,3,5,2 oke kita cukupkan sampai di sini aja ya 7,3,5,2 Oke silahkan ditulis saja di sini hasilnya adalah 7,352 itulah permen yang didapatkan Oke berikutnya sekarang kita akan jawab di halaman 14 latihan. Oke kita akan jawab latihan ini adik-adik semua. Baik, oke di ayo berhitung. Oke, baik kita akan hitung dari soal nomor 1. tiga ribu ditambah seribu sembilan Berapa hasilnya? Oke, sekarang kita sama dengan ke arah kanan saja. Oke, okay, 4 ditambah 7 adalah 11, kita tulis 1, simpan 1 di sini, 1 tambah 6 tambah 8 adalah 15, kita tulis 5, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 9 adalah 10, kita tulis 0, kita simpan 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 5, maka hasilnya adalah 5,000, Oke, soal nomor 2 <kata> kita akan jawab. Oke, di sini 4000 dikurangi dengan 3016. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah di sini 4, 4 asalnya mana Yaitu 0. Di sini kan 0, 0. 0, 0 dikurangi 6 kan tidak bisa kita pinjamkan dari sini. Karena di sini 0 semua, kita pinjamkan dari 4. Di sini 10 jadinya. 10 dipinjam 1, di sini sisa 9. Di sini 10, 10 lagi dipinjam sama di sini 1. Berarti di sini sisa 9. Di sini 10. Nah, maka 10 dikurangi 6 adalah berapa? Yaitu... 4 Nah, kemudian sekarang 9 dikurangi 1 adalah 8. Berikutnya 9 dikurangi 0 adalah 9. Berikutnya di sini kan sisa 3 nih. 3 dikurangi 3 adalah 0. Maka hasilnya adalah 984. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung seharusnya ke kanan ya tadi ya. Oke. Kita ke nomor 2 dulu ya Tadi nomor 4 saya Langsung saya tidak perhatikan ya Oke berikutnya nomor 2 5.006 ditambah 3.997 Baik sekarang Oke dari mana hasil-hasil semuanya ini Oke saya akan contohkan ya Nomor 2 sini Dari mana mencari nomor 2 Oke 5.006 ditambah Oke ditambah ke bawah ya 3.997 Kini kita jumlahkan 6 tambah 7 13 Simpan 1 1 tambah 0 1 tambah 9 adalah 10 Simpan 1 1 tambah 0 1 tambah 9 adalah 10 tulis 0, Simpan 1 1 tambah 5 6 6 tambah 3 9 Jadinya adalah 9.003 Kini nomor 2 9000 3 Berikutnya soal nomor 3. Kita tulis di sini soal nomor 3. Oke. Okay. Soal nomor 3 66.000 102 dikurangi dengan 2.938 Baiklah saja kita kurangi, 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjamkan ke 0, ternyata 0 itu tidak ada angkanya kan, berarti kita pinjamkan ke 1 di sini menjadi 10, 10 kita pinjam lagi ke sini, kita pinjam 1 berarti di sini 1, di sini sisa 9, di sini naik 2 nya menjadi 12. 12 8 adalah 4. Di sini sisa 9, 9 kurangi 3 adalah 6. Di sini sisa 0 tadi ya, karena kita sudah pinjam, maka sisa 0. 0 kurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjamkan ke sini. 1 menjadi 10. 10 kurangi 9 adalah 1. Di sini sisa 5, 5 kurangi 2 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3164. Kita tulis 3164. Eh hey, gitu adik-adik Baik sekarang karena soal nomor 4 kita sudah kerjakan Berikutnya akan kita kerjakan soal nomor 5 383 dikali 247 Baik soal nomor 5 kita terus di sini nomor 5 <tuh> Baik, kita tulis 383 dulu di atas. Kemudian kita tulis 247-nya di bawah. Nah, kita tulis kali di sini ya. Nah, cara mengalikan, kita akan mengalikan itu dari angka yang paling bawah, yaitu 247. Nah, kita mengalikan dari yang paling kanan, yaitu dari satuannya dulu, baru nanti ke puluhan, baru nanti ke ratusan. Baik, satuannya di sini adalah 7. 7 kali 3 yaitu 21. Di sini kita tulis 1. Simpan 2. 7 x 8 berapa? 56 tambah 2. 58. Kita simpan 5. Oke. 4 kali 3. Eh, sorry. 7 x 3. 21 tambah 6 adalah? Tambah 6. Tambah 5 adalah? 26. Oke. Berikutnya. 4 x 3. 12. Kita tulis 2 di sini. Simpan 1. 4 x 8. 32, tambah 1, 33, simpan 3. 4 x 3, 12, tambah 3, menjadi 15. Oke. Okay. Berikutnya, 2 x 3, 6, kita tulis 6 di sini. 2 x 8, 16, kita tulis 6. Kita simpan 1. 2 x 3, 6, tambah 1, 7. Baik. Sekarang kita jumlahkan seluruh hasil perkaliannya. Di sini 1, 8 tambah 2, 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 6 adalah 16, kita tulis 6, simpan 1. Berikutnya, di sini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 6, 14, tulis 4, simpan 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 7, del 2 79. Oke. Jadi hasilnya adalah 94.601 900 eh mohon 94.601. Oke. Berikutnya soal nomor 6. 738 dikali 952. Baik, kita akan tulis hasilnya di kertas ya. Oke, nomor 6 ya. Tujuh ratus tiga puluh delapan. Dikali dengan sembilan ratus lima puluh dua. Asik. Oke, kita kali. Oke, dua kali delapan. Enam belas. Kita tulis enam. Simpan satu. Dua kali tiga. Enam. Tambah satu. Tujuh. 2 kali 7, 14 Kita tulis 14 langsung 5 kali 8, 40 Kita tulis 0, kita, sisa, kita simpan 4 5 kali 3, 15 15 tambah 4 19, kita simpan 1 5 x 7, 35 Tambah 1 menjadi 36 Baik Sekarang kita 9 9 x 8, 72 Simpan 7 9 kali 3, berapa? 27 27 tambah 7 menjadi 34 kita tulis 4 Kita simpan 3 9 kali 7 63 63 tambah 3 menjadi 66 Oke Nah sekarang kita jumlahkan seluruhnya 6 turun 7 tambah 07 4 tambah 9, 13, 13 tambah 2 adalah 15, Kita 15, 5. Simpan 1. 1 12, 2 2. 6 8 13, 4 12, Simpan 1. 1 tambah 12, 4. 12, 12, 12, 12, 12, 1. 12, 12, jadinya adalah 12, 7. 12, 12, 12, Soal berikutnya, 2652 dibagi 26. Baik, soal nomor 7. 2. Oke, cara membaginya di sini ya. Kita tulis 26 dulu pembaginya. Kemudian kita tulis di sini yang dibagi yaitu 2652, sama dengan titik-titik. Oke, baik. Adik-adik. Kita akan menghitung. Oke, kita akan hitung ya. Karena di sini adalah ribuan, di sini puluhan. Kita bagi dulu. Dua bagi dua kan satu. Oke, maka satu kali dua adalah dua puluh enam nah kalau di sini adik-adik 26 dikurangi 26 hasilnya adalah 0 ya yang pertama kali kita bagi itu adalah hasilnya adalah 0 26 bagi 26 kan 1 1 kali 26 adalah 26 kita kurangi menjadi 26 dikurangi 26 jadinya adalah 0 maka 0 yang ini kita naikkan adik-adik kita naikkan ke sini ya naikkan di sini 0nya nah seperti itu kemudian berikutnya 52 dibagi 26 kita di sini target 52 52 bagi 26 adalah berapa? Jadinya adalah 2. 2 kali 26 yaitu 52. Maka hasilnya menjadi 102. Baik, nomor 7 hasilnya adalah 102. Oke, untuk soal nomor 8 untuk cara pembagiannya, kalian bagi sendiri ya di bukunya. Tapi di sini saya akan kasih hasilnya. Oke, Cara membaginya adalah 6432 dibagi dengan 67. Nah, silahkan kalian bagi di rumah kalian. Tetapi di sini saya akan memberikan hasilnya. Yaitu 6.000 64, 64, 432 Kita bagi dengan 67 hasilnya adalah 96 Silahkan kalian bagi di rumah bagaimana caranya mendapatkan 96 tersebut Oke baik adik-adik itu saja untuk di halaman 13 ini kali ya Nggak tahu lupa saya halaman berapa Nanti akan kita Nah, lanjutkan ke halaman 15 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh